terkait tentang hutang di aplikasi pinjol dengan catatan untuk tidak meninggalkan nomor handphone apapun ya dan kami dari channel youtube info pinjol terbaru tidak pernah meninggalkan dan memberikan nomor kontak apapun jadi nanti apabila ada yang mengaku-ngaku dari channel youtube info pinjol terbaru dan menyuruh kalian mentransferkan sejumlah uang jangan mau kami tidak meninggalkan dan tidak memberikan nomor kontak apapun, ya. Jadi udah cukup jelas. Waspadalah terhadap bentuk penipuan apapun hari ini. Oke, baik. Pada video kali ini kita pengen ngebahas empat aplikasi pinjol yang hari ini sedang banyak digunakan masyarakat kita. Dan mungkin dari penonton ini ada yang belum mampu melakukan pembayaran dan mungkin hatinya sedang gelisah bertanya-tanya apakah aplikasi ini sebenarnya sudah legal ojk nggak sih? Terus berapa sih biaya denda dan bunganya? Dan mungkin nggak kalau seandainya aku tinggal di daerah ABCD ini punya udah punya debt collector lapangan atau tidak bang? Ya Banyak pertanyaan yang seperti itu hari ini dan akan kita jelaskan pada video kali ini. Ingat buat kalian yang belum menekan tombol subscribe silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya. Biar aku lebih semangat lagi untuk mengedukasi dan memberikan informasi terkait tentang aplikasi pinjaman uang online. Oke, siapa hari ini yang sedang menggunakan kredit pintar? Ada modal, rupiah cepat, dan aplikasi Finplus. Atau mungkin empat-empatnya hari ini sedang aku pakai, Bang. Dan kebetulan belum punya uang untuk melakukan pelunasan dan pembayaran. Nah, kita pengen bahas dulu untuk di aplikasi kredit pintar. Nah, ini dia aplikasi kredit pintar. Oke okay, baik ya ini kita pengen masuk dulu untuk di aplikasi kredit pintar. Nah kalian bisa melihat tagihannya setelah keterlambatan lebih kurang sekitar 2 tahun ya kan. Nah ini dia. Oke okay, kita pengen nunjukin tagihan dulu ya. Ini dia tagihannya dan disitu sudah terlambat 365 hari atau lebih kurang 1 tahun ya kan. Dengan jumlah tagihan 1.200. Bang, kok bisa sih tagihannya menjadi satu juta Yuk, itu pertanyaan yang baik dan benar. Jadi, di pinjaman awal, kalian bisa melihat pinjaman tunainya di situ sebesar enam ratus ditambah biaya administrasi, dan ini itu segala macam. It's oke, okay. dan kita terima pada saat itu sekitar enam ratus Dan sekarang, kenapa tertotal menjadi satu juta dua Jadi, untuk aplikasi kredit pintar ini sudah benar. Melaksanakan sesuai dengan anjuran OJK Untuk masalah biaya denda dan bunga ya Untuk masalah biaya denda dan bunga Untuk di semua aplikasi pinjol legal OJK itu Tidak boleh melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok di awal Nah itu untuk di aplikasi kredit pintar Nah kita pengen ngecek apakah aplikasi ini sudah legal OJK atau tidak Yuk kita cek sama-sama Ini dia Kalian bisa melihat nomor dan nama sistem elektroniknya Kita pengen cek dan langsung kelihatan, aplikasi kredit pintar ini ada di urutan ke sembilan ya. Jadi, mereka memiliki status terdaftar dan berizin di OJK di peringkat sembilan, sesuai dengan rilis daftar dari OJK. Kredit pintar ada di urutan ke sembilan. Nah, apakah ya aplikasi kredit pintar sudah punya debt collector lapangan, bang? Jawabannya sudah, tapi tidak untuk di semua daerah. Nggak perlu takut dan jangan khawatir. Masih hanya untuk di seputaran Jakarta sepertinya, itu pun tidak di semua daerah. Atau mungkin kalian ada yang sudah pernah ketemu langsung sama debt collector aplikasi kredit pintar. Bagaimana pengalaman kalian ketika langsung ketemu sama debt collector dari aplikasi pinjol? Nah, itu untuk di aplikasi kredit pintar. Oke baik ya, kita langsung pengen cek untuk di aplikasi Rupiah Cepat. Ini di aplikasi Rupiah Cepat. Dan di sini sepertinya juga udah terlambat berapa ratus hari dan di situ kalian bisa melihat tagihan yang belum dibayar itu sebesar Rp723.201. Jadi, Bang, itu jumlahnya kok bisa seperti itu? Iya, karena kemarin kita Dapat pinjamannya ini sebesar sekitar 350 atau 360 ya, Sekitaran segitu ya Jadi artinya ini masih wajar Sesuai dengan anjuran OJK Dan apakah aplikasi rupiah cepat ini Sudah legal OJK atau tidak Nah akan kita cek langsung di rilis OJK Aplikasi rupiah cepat Nah kalian bisa melihat di urutan ke 23, aplikasi Rupiah Cepat sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Dan apakah aplikasi Rupiah Cepat sudah memiliki debt collector lapangan? Mungkin ada yang masih gelisah. Jawabannya belum. Untuk aplikasi Rupiah Cepat belum memiliki debt collector lapangan. Jadi nggak perlu khawatir. Yang penting kalian hari ini harus fokus untuk ngumpulin uang, ya, menambah dan peluang supaya bisa melunasi satu persatu permasalahan hutang hari ini Oke lanjut baik ya kita pengen ngebahas untuk di aplikasi ada modal kalian bisa melihat tagihan di aplikasi ada modal ini ya kan berapa sih tagihannya di aplikasi ada modal ini kalian harus klik setuju semua perjanjian privasi dan otorisasi Nah kita pengen lihat tagihan saya Kalian bisa melihat di situ sudah tertotal 6 juta rupiah, ya, dengan keterlambatan selama 474 hari. Bang, kok banyak banget ya utangnya di aplikasi ada modal. Nah, untuk di aplikasi ada modal ini kemarin pinjamannya di awal itu yang mereka berikan itu sebesar 3 juta dan sekarang sudah menjadi 6 juta. Apakah kelipatan tersebut itu disetujui oleh OJK atau tidak? Jawabannya iya. Ya, gua ada bolak-balik ngasih tahu bahwasannya Untuk biaya denda dan bunga itu Tidak boleh melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok kalian di awal Jadi karena kita pinjamnya 3 juta Dan sekarang sudah ada menjadi tambahan menjadi 6 juta Apakah aplikasi ada modal sudah legal OJK atau tidak? Langsung kita cek ya Apakah aplikasi ada modal Memiliki status terdaftar dan berizin di OJK Nah ini kita pengen lihat Untuk aplikasi Ada Modal. yuk kalian bisa melihat di urutan ke-93 aplikasi Ada Modal sudah memiliki status terdaftar di OJK. Dan apakah aplikasi Ada Modal sudah memiliki debt kolektor lapangan? Jawabannya belum. Jadi kita masih punya kesempatan untuk mengumpulkan sejumlah uang lalu membayar hutang. Oke baik, ya kita pengen cek di aplikasi Finplus. Kalian bisa melihat total hutang di situ juta 4.370.000 Tanggal pengembaliannya kemarin itu Di tanggal 8 di bulan 6 tahun 2021 Nah apakah aplikasi Finplus memiliki status terdaftar Dan berizin di OJK Oke baik kalian bisa melihat Nomor dan nama sistem elektroniknya Kalau nggak salah untuk aplikasi Finplus itu ada di bawah dia Di urutan keberapa gua lupa Langsung aja kita cek sama-sama Ini di aplikasi Finplus Pin plus, dimanakah kau berada? Pin plus, kita pengen cari dulu untuk aplikasi pin plus. Nah, kalian bisa melihat di urutan ke-38 di bawah aplikasi Pinjam yuk di antara uang MI. Siapa yang memakai aplikasi pinjam yuk dan uang mei ternyata mereka memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Termasuk untuk aplikasi Finplus mereka sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Dan pertanyaannya apakah aplikasi Finplus sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak bang? Jawabannya belum. Jadi kita masih punya kesempatan untuk mengumpulkan uang. Jadi kalian nggak perlu mikir yang aneh-aneh, fokuslah pada kehidupan pribadi, fokuslah untuk mencari tambahan, teruslah untuk bisa serius berdoa dan bekerja supaya kita dibukakan pintu rezeki yang dari arah yang tidak disangka-sangka. Supaya kita bisa segera terbebas dari segala macam impitan hidup ini. Ya, Yang penting kita harus tetap semangat dan sehat dan jangan membuang-buang energi untuk hal yang sia-sia.